Ini gambarnya ada PR kita hari ini. Yo ih. Gambarnya kalian tuh gambar pakai clear biar hafal. Jadi jangan cuman diliati di plotter, disalin ulang terus. Yeah harus kok jadi kalau ketemu di buku lain membran ini sama dengan selaput eh bucleus nama lainnya inti inti sel oke masuk cek cek kedengeran nggak tes kedengeran. Jelas ya? Eh? Ya, suara. Aku jelas. Suaraku jelas enggak? Aku pakai Jelas. Jelasnya kan. Crispy. <tinyak> Oke, okay, jadi sitoplasma. Ya. Sito itu artinya sel. Plasma itu artinya cairan. Kalau nukleolus anak inti artinya tuh. Nah, mitokondria, eh. lisosom, som artinya badan. Liso itu dari kata lisis artinya pecah. Endoplasma dua huruf Indo artinya dalam plasma artinya cairan eh? dalam cairan atau cairan dong oh, gol gini namun kuatnya penemuan eh? oh oh penemu itu namanya golgi-golgi harus tahu Lanjutnya kalau kloroplasma apa artinya? Klor... Kloroplasma itu hijau, plasma cairan, hijau nah, cairan, cairan hijau. jadi cairan warnanya hijau ya. Nah itu jadi kalau ngapal tuh kita harus berdasarkan asal usul kato, ya begitu jalan ini, jadi kalau kita nak ngelisnya itu yang ada di hewan, tidak katanya di tumbuhan. Ini sebenarnya tabel ini sama dengan yang nomor 3 ini, aneh juga. Organel, misalnya apa? Nukleus, inti sel tadi, fungsi untuk pengatur, pusat pengatur, itunya ada Pembelasan ada, sel, ada, ada. Nah kalau di sel hewan sama tumbuhan ada, Apa lagi yang sama-sama ada membran, membran sel. Untuk lalu lintas ke zat keluar masuk keluar masuk sel. ya. Nah, habis itu ada di hewan dan tumbuhan ya. Yang sama-sama ada apa mitokondria. fungsi untuk metabolisme oksidasi ya metabolisme itu bernapas ada kalau tumbuhan maupun hewan contoh iya. lain apa vakula sama-sama ada, eh? Mitu apa tadi namanya? Mitu -kardia. kardia. Ayo, vakula, ya eh? vakula ini bisa untuk menyimpan udara, eh? Uh. Ada kalau ada. Ya? Mama. ABC itu, nah kloroplast ribosom plastida ribosom, ribosom yuk kloroplast itu jenis plastida eh. uh, retikulum endo endoplasmah hmm, retikulum endoplasmah hmm. Oroplas ini untuk fotosintesis. Nah, fotosintesis cuma ada di tumbuhan, Sintesis di sempurna. di Ribosom untuk sintesis protein. Uh, oh, sesimpel so ini cuy jawabannya. Enggak panjang-panjang. Nah, ada gara sintesis protein, ya? Yeah. Retikulum endoplasma, ya. Yeah. Retikulum endoplasma ini untuk Sekresi juga Dia ada yang untuk protein dan lemak Ada R.E. kasar, ada R.E. halus Kak, Tadi tak. ada pilihan, pilihan apa? Tadi itu ada pilihan Tidak ada kecuali Oh itu, fakuola Tidak ada kecuali hewan uniseluler Oh, ini seluler yang kecil, ya. Amuba bang, oh. Pengecualian, kalau hewan yang, Cak, kucing, apa ini, multiseluler. Ya. Nah, yang ada di hewan, tapi tidak katik. di tumbuhan sentriol. Sentriol ini untuk... Iya, dari tadi sudah proses pembelahan ada di hewan nggak ketik di tumbuhan istilah apalagi badan golgi itu deh hmm badan golgi golgi atau aparatus golgi untuk sekresi ada galau deh nah abis tulis lisosom Dia untuk pencernaan intrasel. Nah, itu. Nah, kurang lebih ini. Nomor satu. Dendengi dong, dak. Nah udah lah itu jadi lisosom tuh yang fagolike ada tidak ada kecuali hewan uniseluler yang dari tabel kakak tadi ya dia yang di sini yang uniseluler, ini yang ditanya sama Alil tadi, Fokola Fokola ya. Tuh, kamu ikan di... Sini Fokola dinilai belum? Belum kemana nilai? Fokola belum dinilai Temu guru nenek Fatmawati adalah someone like you. Ah. Caring. Cell. Cell, Cell. adalah singkatan dari apa? Cell adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Ya, betul. Eh, dan fungsional. Jaringan adalah kumpulan sel. Ya, terkecil. Eh. Dari hmm. makhluk hidup. Organ, kumpulan berbagai ah, jaringan get. yang sebenarnya. Ada enggak sih yang lebih kecil apa? dari sel? Apa? Molekul. Oh uh, molekul. Tapi ini cuman oh, struktural. kakak nyelaskan molekul. Ya, struktural terkecil we. Bukan fungsional ya Pantas. Nah, ke molekul juga. Eh molekul tuh contohnya apa molekul? Karbohidrat, protein, Karbohidrat, protein. Ya. itu bagian dari makanan hidup, lemak. Ya. Ya, kalau hmm. dari jaringan ini, gabungan dari sel sel, sel sejenis, ya. bentuk dan fungsi ya sejenis Kalau organ, gabungan, jaringan-jaringan. Sistem organ, gabungan organ-organ. Organ. Nah itu. ya. Sampai ke organisme, gabungan, sistem. Ke organisme, gabungan, organ. sistem organ. Nah sistem itu organ. Organisme ini nama lainnya Indi video ya. Individual. Itu yang tadi kakak kasih. Ada gambar, kan? Ya. Mulai Ini si ya. Nah, itu ada yang bingung, nggak itu? Paham, lah, Hmm, ya. Nggak, bingung. Jaringan ini, kalau kamu, kalau kamu nyari bahasa Inggris, shell, ya. Jaringan ini, jangan jangan net tisu itu. net tuh internet eh tisu keyboard hmm. nah organ atau organ Kalau hewan ya dia fish organ. organisme nah beberapa organisme membentuk apa kayak populasi ya populasi membentuk komunitas komunitas membentuk ekosistem ekosistem membentuk biosphere nah ini ya yang tingkatan yang selanjutnya harus diapal ya iya jadi kalau kalian main di level sel, ini Dokter opjin ini kandungan bayi tabung Jaringannya nama ilmunya po histologi Kalau sel sitologi Nah kalau organ ke sistem organ-organisme nih Contohnya kalau kalian berobat ke dokter anak Spesialis anak, spesialis penyakit dalam dia baginya organ ini berdasarkan ini penyakit dalam sama anak nih organ ada apa, -apa ya? berdasarkan sistemnya dulu dibagi sistem organ ada apa, apa sistem organ jantung jantung ya. jantung pembuluh darah kardiovaskuler pak pernapasan respirasi listo digestif Nah, itu ekskresi, sistem pembuangan. Oke, kita pelajari sikok-sikok di SMP. Sistem apa lagi? Organ pelan, pelan. produksi Sistem imunologi, kekebalan. Nah. Imunologi ini kalau kamu nak mencari obat Covid jadilah kuliahlah jurusan imunologi, an ya. lagi sistem hormon, kalau kalian hobi, nah hormon ini contohnya berkenaan dengan kakek KB tiroid, ya. pencing manis, kabi, sok kabi, tuh eh. jadi sekarang nih masih kulit ari ilmunya tuh ini dibahas risiko risiko belajarnya kalau di kedokteran sebulan belajar kardio sebulan belajar respirasi mangkonya gue lihat ke dokteran setengah tahun yo sebulan belajar gitu maksudnya sebulan baru satu materi itu doang ya sama penyakit sama obat olehnya oh nah, itu, eh. sebulan gile cepet dah, terasa terasa iwanya be. Buset sebulan baru satu yeah. nah itu be. nah lima jaringan apa tadi lima jaringan para hewan pada tumbuhan lima jaringan nih jaringan pada hewan epitel jaringan ikat kita ya. dengerjainnya kan di WPS ya tinggal kesalin kesalin tempel tempel dengerjain nah. di, di WPS coba? iya ke... oh, oh, oh. jaringan tulang eh ya. oh. Oh hujan oh, iya. Hujan ya hujan Yo, Jaringan otot eh. Sama jaringan Kalau yang masih membelah itu embryonal Nah kalau tumbuhan Dia bukan epitel Paling luar epidermis habis epidermis Jaringan Kolenkim Kolenkim, kim Parenkim eh. kim, kim. Pa kim, nah jaringan lagi pembuluh angkut. Eh. Ada silam dan floam ya. Nah itu. Lanjut. mana ada bingung eh. aman lah eh. tulis sah lah ya tak ya iya mana nih murid cuman empat terus hein? fungsi jaringan silam dan plom silam angkut unsur hara unsur hara bahan, bahan baku foto sintesis silem. kalau filmnya nama lainnya kayu pembuluh kayu, kalau peluang itu tapis fungsinya untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Oh, ada yang minum nggak ini? Patung, PR. Hey. Hey. Nah, ada ya, PR, no. jadi kaget kalian belajar nih contoh ya masing-masing sel ini hmm. ada kalau gangguan di kedokteran ya kalau nukleus misalnya terganggu itu biasanya penyakit genetik oh, yes. penyakit genetik dampaknya apa ada penyakit itu Kak? apa? Hmm, dampak, dampak penyakit genetik yaudah genetik itu jadi keturunan eh kalau membran sel ini contohnya oh. mencret. mencret mencret terutama di sel usus eh ini gangguan membran sel di usus kalau mitokondria nih icing manis nah ini dia kurang menganu ke energi jadi lemah sel-sel ribosom nih untuk protein kan kalau protein ini berkenaan dengan kaget genetik juga ya nah, lisosom nih penyakit Tay-Sachs nah ini nama penyakitnya jadi masing-masing ada penyakit galau, ya? Buruh nyanyi, gitu. buruh nyanyi. Oh, lagi rambah itu, ya? Lil. Wah, <guluh> kaget waktu memakai headset gua. Nah, gitu. Kalian disuruh nonton video, dak? Belajar Ah, uh, Ada videonya, dak? Tidak, belum udah karti videonya kak ada oh. videonya enggak gue tonton itu jawabannya berarti kita gitu, selesai sama ah aku itu yang jawaban yang itu sih kok lesan sama galuh leslat tidak apa namanya ya kita itu sih kok lesan ini sih kok lesan tan terdinta sama kalau jawabannya jadi ini Nggak ya udah mumpu, apa? Yuk, Rusia pilih nah. ini. Ya, nih, bener membran sel. Ya. Nah, cairan itu cairan nih, ya? Oh. Nah, Coba yang kamu kan ini inti selnya DNA, deoxyribonukleic acid. Jadi sel dibagi menjadi dua kategori. Aku sudah pernah loh eukariot dan prokariot. Kalian diajari enggak eukariot prokariot? Jangan begitu kan, Ada warna kan diajari. Belum, ya? Eh? Sekolah beda. Euk eukariot ini ada membran inti. Ya. Eukariot. Heeh. membran intinya ada. Selaput pelapis inti selnya ada dia. Lebih kompleks. Eh? Ah, contohnya tumbuhan itu sama hewan. Oke. Eh? ekosini. sini, nah. Sama prokariot. Eh prokariot ini dia bakteri, lebih sederhana dia. sudah Nah, dia sudah ada DNA tapi tersebar, eh Jadi dia lebih acak. Nah, dia hewan organisme-organisme okay. seluler, sih kok sel bakteri tadi. Nah, Selanjutnya organel. Ngapo tuh organel? Jadi organ yang kecil maksudnya, bro ya, dia jadi organ tuh maksudnya ada bagian-bagian dari sel ini kita ada dari inti ya dibagi-bagi mulai dari inti ini kan pusat kendali kontrol nah ini genetik dari DNA menuang habis pemerkosaan apa tidak mengakui anaknya kan triksori DNA inilah ini ya. cek Dicek aja apa eh contohnya kayak itu apa untuk bom misalnya tuh kan, nah, nyari mayat. Nah dia anak kromatin namanya itu, eh, tergulung kromatin tuh gulungan DNA. Nah ini namanya jadi kromosom. Krom itu artinya terang, sum artinya badan. Jadi dilihat dengan mikroskop badan yang terang. Hmm. Nah. Nukleolus, nah, ada riboso untuk sintesis protein. Jadi, riboso meninggalkan inti. Ini, nah, mereka meng sintesis protein, ya. zat pembangun protein kan untuk kalian. Pertumbuhan ya. di luar inti ada sisanya, ya. Pemain di sitoplasma mirip jelly gitu bebas ya ngambang-ngambang berkeliaran bebas bisa juga melekat di retikulum ri re, ya. nah ini juga tadi re ini ada dua ada yang kasar dia punya ribosom. kasar eh. sama halus iya yang halus dia ada katik ribosom eh nah ini cak uget uget cacingnya nutup lorong untuk angkut bahan eh nah protein ya yeah. nah dia ngambang-ngambang itu pindah ke Apoida. nah ini dia keluarnya jadi vesikel the aparatus golgi badan golgi tadi ya yeah. nah diterimanya vesikel tadi yang isinya protein hmm. vesikel nih nah jadi dia dipakai itu kalau... Kalau misalnya penelitian kayak pakai alat apa? apa Kak? Oh, ini biasanya nak nemu ke vaksin Covid tuh kayak ini deh. Eh, molecular medicine. Eh. Nah. Mikroskop elektron ini. Eh? Oh. Oh. Berarti jaraknya lebih apa? Lebih jauh dari mikroskop biasa. Yo, ini nya, Kuala, ya ini nyok pak nah ini pak Kuala tuh contohnya pak Kuala sentral menyimpan banyu ya organel lisosom ya selanjutnya nah ini ngumpul ke sampah itu nah, sampahnya dari pencernaan intrasel tadi ya nah itu seharusnya anu mitokondria ya ke dibuang ke mana tuh ya dibuang keluar sel nah ini mitokondria untuk respirasi ya ah anggaplah paru-paru ya cak paru-parunya untuk sel mitokondria tuh ya. oh ke energi energi itu kan panas susu kan kuning kuning tadi nah ini kalau dia kalau dia untuk mempertahankan bentuk biar tetap bulat Aduh namanya sitoskeleton, sel, skeleton tulang, nah, tulang dari sel keras ini mikrofilamen mikro itu kecil filamen benang benang benang yang kecil jadi sehalus itu keras Yo. ya nah ini ada mikro tubulus mikro kecil tubulus tabung ya. nah itu nah kalau tumbuhan oh, autotropik menangkap sinar matahari ya Ayo iya. nah, ada sel kloroplastari yang khas tempat fotosinasi nah tumpukan tumpukannya lah hijau-hijau klorofil klorofil oh ada dinding selnya kan dia struktur khasnya tadi kan kalau hewan nggak kan dinding sel justru ya yeah. sin kau belum gabung grup ipa sin nah ya enggak tahu ini sel-sel yang apa di paru-paru, ada-ada silia ada gitu, ya? tuh. Nah, ada rambut, rambut ini, nyapu debu-debu, kuman kuman ya? Nah, ini gerakan-gerakan sel tuh. Hmm. Ya? Nah, jadi kalau ada kuman, nah ini contohnya kan, flagel, ya? Ini bulu cambuk, silia tadi getar, ya. Kau, kau ngapa belum masuk grup IPA sih? Nama? Nah ini sel sperma, ada plasental tuh kok, untuk negara. Nah. Yang tierral tuh apa sih namanya? Nih kalau elil, aku tutup. Ya tutup tutup eh. Aku kate, kalau kelas biologi, prokaryot -pro belum belajar kalian ya? Eh? oh itu Mendul, mendul. Ya, itu lagi. Prokaryot, prokaryot. Nah, itu. Menarik gak mangke? Mangke. Animasi. Ini, animasi. Menarik dong, tidak suntuk. Nah, kayaknya tonton ulangan juga. Oke, okay. udah. Eh, ada yang nanya nggak? Nah, hmm, pendalaman. Iya. Pendalaman. Ya. ya. Mudah-mudahan bermanfaat.